Untuk melihat report dari cost center atas transaksi yang kita sudah lakukan di exercise 55 nomor 1, kita perlu menuju ke transaksi di accounting. Kemudian pilih controlling, cost center accounting. Lalu pilih information system, report for cost center accounting, plan actual comparison pilih yang paling atas Niko Center Actual Plan Variance. Double klik Silakan teman-teman mengisi data sesuai dengan data yang ada di tabel nomor 2. Di mana controlling areanya 1000, kemudian fiscal year-nya 2020, form period-nya 1, to period-nya 12, plan version-nya 0. Lalu pada bagian or value teman-teman mengetikkan center yang tadi kita buat di exercise 5-4 dan sudah dibuat transaksinya di exercise 5-5 nomor 1 yaitu SAP 01 strip A nomor login setelah itu teman-teman dapat mengklik execute untuk melihat report dari cost center atas transaksi yang kita tadi sudah lakukan di exercise 5-5 nomor 1 demikianlah pembahasan mengenai exercise 5-5 Mulai dari pemrosesan vendor invoice dan juga melihat report call center. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.